Halo teman-teman, balik lagi bersama Bang Toy. Bang Toy di sini akan bermain bersama mobil remote teman-teman di -teman. keren kan. Jadi Bang Toy akan mencari mainan teman-teman menggunakan mobil remote teman-teman. Di sini Bang Toy akan mencari mainan di kebun teman-teman. Kira-kira apa aja ya yang Bang Toy dapatkan? Ikuti terus teman-teman. Teman-teman, hey, kita mencari mainannya terlebih dahulu, teman-teman. Kira-kira Bang Toy akan menemukan apa ya? Widi, di sini ada apa ya, teman-teman? Ini apa ya, teman-teman? Kira-kira ini apa ya? Ayo kita ambil teman-teman Wow di sini ada kereta api teman-teman di sini ada kepala kereta api teman-teman ini keren sekali kan teman-teman Ayo kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman Ayo kita majukan kembali mobil remotenya teman-teman untuk mencari mainannya kembali teman-teman kira-kira kita bakal menemukan apa lagi ya waduh waduh kulit sekali teman-teman jalurnya teman-teman kita mencari Widih ini apa ya teman-teman Ayo kita ambil teman-teman. Wow, di sini ada gerbong kereta api teman-teman. Keren sekali kan teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Lalu kita ambil kembali. Ini apa ya? Wow, di sini ada robot Gundam teman-teman. Keren sekali kan teman-teman. Ini berwarna merah. Ayo kita masukkan kembali ke dalam keranjang, teman-teman. Ayo kita jalankan kembali untuk mencari mainannya. Berarti di mana ya? Wow, di sini ada permainan lagi, teman-teman. Wow, di sini ada kereta api, teman-teman. Tetapi ini gerbongnya, teman-teman. Ayo kita masukkan kembali. Lalu, di sini apa ya, teman-teman? Di sini juga kereta api, teman-teman. Tetapi ini untuk menaruh penumpang. Ayo, kita masukkan dalam keranjang. Lalu, di sini ada apa lagi ya, teman-teman? Wow, di sini ada kereta api untuk menaruh barang. Ayo, kita masukkan kembali, teman-teman, ke dalam keranjang. Ya, jalankan kembali mobil remote-nya teman-teman Cari lagi Kira-kira Bang. Bang Toy akan menemukan apa lagi ya teman-teman Ayo kita jalankan dulu mobil remote-nya teman-teman tapi jalurnya sulit sekali ya. pasti bisa, teman-teman, untuk menangkan permainan lagi. Kita, kita bakal menyimpan apa, teman-teman? Ya, Wih, di atas ada apa ya, teman-teman? Ayo kita dekatkan, teman-teman. Wow, ini apa ya, teman-teman? Wow, di sini Bang Toy menemukan. Espekator teman-teman, ini sekali kan teman-teman. Ayo lu kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Apa ya teman-teman? Wow, di sini ada traktor teman-teman. sekali kan teman? ini doser teman-teman salah bangtoy. <laughs> Ayo teman-teman kita mencari lagi Bang Rai lupa teman-teman wow, ya. Kita mencari lagi teman-teman kira-kira kita bakal menemukan api ya mana ya teman-teman ya wow di atas karung ada apa itu teman-teman ini seperti mobil teman-teman Lalu kita ambil teman-teman mobil pertamanya wow di sini ada mobil Coca-Cola teman-teman kita wow. tidak ada tempatnya sudah, sudah kita masukkan dulu teman-teman dalam keranjang lalu kita ambil lagi wow ini apa ya teman-teman ini adalah mobil off-road teman-teman Off-roadnya berwarna biru teman-teman Ayo kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman Lalu kita ambil kembali mobil selanjutnya Wow, Di sini juga Bang Toy menemukan mobil off-road teman-teman Kok oh, lebih besar dari yang tadi teman-teman Widih Yuk kita masukkan lagi teman-teman wow bang toy sudah menemukan banyak teman-teman permainannya widih keren sekali kan mobil remotenya sudah tidak cukup teman-teman ayo kita hitung teman-teman berapa banyak bang toy menemukan mobilnya ayo kita susun teman-teman satu satu Dua 3 Kita coba di. Tidak sekali teman-teman. 5 6 Eh, mau Tujuh, delapan, tuh, udah muat. Teman-teman, cepatnya sembilan sepuluh. Wow, ini tempat yang muat. Sebelas teman-teman yang terakhir. Jadi, Bang Toy menemukan sebelas mainan teman-teman. sekali teman-teman. sekali teman-teman. oke teman-teman, cukup sekian ya video Bang Toy. Selanjutnya nanti Bang Toy akan mencari mainan kembali teman-teman. Jadi -teman. banyak sekali kan teman-teman. Ada teman-teman.